Tuh guys, aku baru beres mandi, itu seger banget Aku pilihin itu baju-baju tidur Ini baju-baju hadiah. -baju Aku mau coba satu-satu. nah ini baju warna biru telur asin aku cobain Insir dulu. ini aku cobain baju warna pink salem dan semua tuh aku ngaca aku jajalin satu-satu nah yang ini ini warna putih nih yang aku cobain juga semua aku cobain ini ini aku cobain yang warna putih nih ini baju yang warna biru aku cobain juga ini enak nih bahan juga enak lembut yang biru ini nih nyaman dipakainya itu enak melepas gitu di badan. nah ini aku sebelum tidur aku suka make up dulu terus pakai hand body karena udah mandi ya setiap udah mandi aku selalu pakai itu body lotion biar kulitnya bagus nggak kering semua tangan kaki semua aku kasih biar enak Mau pakai parfum, ya? Mau tidur juga. Biar enak, seger wangi gitu. Udah beres oh masih aku itu pakai body lotion. Aku ratain lagi biar rata. Udah deh ini saatnya aku tidur udah aku mau istirahat dulu mau tidur ya guys selamat malam